Halo halo guys, welcome back kawan. Di Last Got Gacor bersama Top 77 bro, ya. Di sini gua mau main barbar -bar, kawannya Kita main barbar -bar dulu Bro ya. Kita nyari gratisan di bet 100k ya. Siapa tahu dapat ya guys ya. Gaskeun Bre, Bro. Kita main barbar -bar nih guys. Ya, enggak barbar enggak asik guys. Kita harus barbar ya guys. Jabar barbar atau jalan jaku ya guys ya. ya Gaskeun. Jangan lupa yang nonton ini jangan lupa rokok ngopinya kawannya rokok ngopinya jangan lupa guys ya karena enak becok sambil nonton sambil ngerokok sambil ngopi ya kan Apalagi sambil bercumbu dengan dia toas dek dek dek. De, de. dan yang kalau misalnya mau ikutan giveaway giveaway kawalnya, kalau misalnya mau ikutan giveaway giveaway Komen aja di kolom komentar. Keep away, ya, akalnya. Komen aja di kolom komentar, giveaway. Nanti gua bakal lihat. Yang mau ikutan berapa banyak ya kan? Kalau misalnya banyak yang mau ikutan, nanti di konten berikutnya, lau kalian-kalian semua kirim-kirim aja nomor dana kalian. Dan namanya kalo nanti kita bakal undi-undi ya, guys ya. Gas keren. Ih, 2JT saja, balik modal idolnya. Lihat ya guys ya, cara main gua jangan diikutin kawannya cara main gua jangan diikutin. Ini tuh kita terlalu barbar kawannya. Di bet 100 sek, Kita gasken aja, Bre ya. Kita terlalu pede kawannya. Tapi ya, kami juga wih, ngomong-ngomong-ngomong ternyata dapat juga gratisannya, guys. Yuk, kalau beli ini 10 JT kawannya, jangan mengecewakanku. Gaskin. Yo bisa yuk, eh kita udah udah satu juta ya kan, tapi coba mas jangan balik, kasih balik modal pokoknya guys ya. Ih bintang bintang bintang connect nice banget. Ijo Tosca nice banget bulannya boleh bulan nice banget kuning lope merah ini dikali berapa guys? Kali 12 belas. Bam lima saja guys, guys okay. yes. para men ini mah parah oke okay. bintang boleh alamat tidak mau guys bintangnya guys aja do. do dong jadi naido dong jadi dong masa saya dikasih 7 jadi doang Cok kalau misalnya beli nih 10jt Cok Mas sayang tega banget tega tega tega pesan aku ah, kayak gini padaku anjay anjay gurinjay inches jangan kasih lewat oke okay. kuning konek biru hijau toska nice banget injo Tosca boleh bulan boleh nice banget bulannya kurang 2 lope juga yuk kikikikikik kik, kik, dem eh mangeti lumayan guys lumayan kita udah profit 9jt kawannya ya kita mau WD WD kawanya. tapi kita baru berapa nih 5 baru 4 soalnya lagi aja nyari-nyari gratisan kalau nanti kita bakal baik kawannya. kita pasin aja kita pasin aja 4jt kalau nggak 10jt kawannya 10 Uh, tiga anjay Aduh nih kita tinggal nyari sambaran di luar yang gede kawannya dia berdua setengah kan uh seger seger seger Jum so, anjing kali 12-nya connect guys hai hai Ayo doang mana lagi ini gratisannya bre bre please banget hai Hai hey dong, mana dong garisan kedua nih dong? Para amat gak dikasih garisan kedua ya? Kawan, please ini map, please boma minta tolong banget gratisannya. Bre, kita bayar aja kawannya, kita gas kan, bre. do bisa JP yuk kawannya bisa JP pasti bisa kawannya berang-berang botong kat berangkat jampe-jampe rapid semoga JP jangan sampai dekat kita gaskan bre bre bre bre bre nica-nica ya kan kita pasti nih eh. siapa tahu ya kan Jp paus bukan lumba-lumba kawannya harus GP jp jp paus kawannya kasken bre bre, Ayo dong jangan itu nco kali kalinya nanggung sih tapi nggak apa-apalah. Hey Hai dong, masa ngarik kasih JP nya Bre? Lomber lagi dong kawan. Wuih, belum? Wah lama. Main guys ya, mana nih guys? Klas Bre, sempak sonal saja kawan, kawan kawan. gila udah 15 kawannya, mantep, mantep. JP kita bertambah kawannya, mantep ini guys. Ini mau, aduh, tugas cocok. Eh, santuy. Oke, kuning konek. Iya tugas boleh saya alamat. Tidak mau, guys, ya Tapi nggak apa, apa ya. Buat nambah-nambahin profit kita. Kek, kek, kek, kek, kek, Kasih paham, inches inches kita cari gratisan ini kalau misalnya nggak ada gratisan kita bakalan nyari itu aja, berakhir ya. kita bakal WDWD -WD, kawannya. kita kalau misalnya udah dapat gratisan kita bakal WDWD -WD, kawan Terima kasih kawan. jangan lupa like follow dan share ya kawannya